Teman-teman, kita buka kelasnya dulu dalam doa ya. Mari kita berdoa, saya pimpin dalam agama Kristen. Buat yang beragama lain, boleh berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur buat semester yang baru. Kami boleh hadir berkumpul di mata kuliah IRP, biar kau yang menolong kami. Kami bisa memahami apa yang akan kami pelajari selama satu semester. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Yesus, halia. Amin. ya Teman-teman, selamat datang di mata kuliah IRP. Anda bisa masuk ke Zoom Meeting ini, berarti sudah melihat info di morning ya. Saya share sedikit. Sambil kita berkenalan juga. Jadi untuk mata kuliah IRP, bobotnya 3 SKS. Dosen pengajarnya sendiri, saya aja. ya. Jadi silakan untuk kontak teman-teman boleh akses ke meliana.it.malanata.edu. Itu saya ada sematkan kontak saya di situ. Kemudian... Ada beberapa dokumen yang silakan kalau teman-teman mau cek juga bisa ya. Ada RPP, RPS, RTM. Untuk silabus, tanggal-tanggal penting kita selama satu semester. Ada pertemuan di tanggal berapa aja sudah lengkap disematkan di morning. Nah, karena kita PJJ seperti ini teman-teman, maka tidak ada modul fisik yang dicetak. Maka ada file modul yang saya sematkan juga di sini itu modul perkuliahan kita untuk mata kuliah IRP. Tapi nanti kalau misalnya ternyata teman-teman kesulitan dengan bentuk file, jangan ngeprint sendiri teman-teman. Silahkan nanti teman-teman boleh request melalui ketua kelas. Kita akan tunjuk ketua kelasnya siapa untuk bantu cetak, untuk dibantu cetak oleh Tata Usaha. Jadi nanti bisa diminta modulnya. Kalau agak gede sih modulnya ya kayak gitu. Jadi daripada teman-teman, aduh, saya kesulitan untuk lihat layar. Saya mau uh, bentuk cetak aja. Nanti saya dibantu oleh ketua kelas. Kita akan tunjuk ketua kelasnya hari ini untuk uh, sampaikan siapa aja yang mau cetak modul. Seperti itu teman-teman. Nah mata kuliah ini tuh spesial untuk UTS sih nanti soalnya saya yang bikin. Tapi kalau UAS, teman-teman ujiannya itu ujian sertifikasi untuk membuktikan bahwa teman-teman mahasiswa kita maka perlu mengupload file KTM, ini sudah ada ya, lokasi uploadnya. Untuk teman-teman yang ikut ERP maka perlu mengupload file KTM-nya, ditaruh di Google Drive ini. Jadi udah ada link-nya, tinggal teman-teman taruh di situ. Untuk nama filenya nrp, nama lengkap. Nah ini yang ada di istilahnya topik nol ya, di bagian identitas mata kuliah terkait dengan mata kuliah ERP Nah sebelum lebih jauh tentang materi, saya pingin tanya satu persatu dulu dong teman-teman. Ada nggak alasan khusus teman-teman mengambil mata kuliah IRP? Ini kan mata kuliah pilihan ya. Boleh dari Ridwan mungkin sekalian memperkenalkan diri. Silakan Ridwan. Iya, bu. Nama saya Ridwan. Asal dari Majalengka bu milih mata kuliah ini karena pengen nyoba aja bu. dikasih tahu sama temen yang pernah ambil IRP atau gimana Ridwan? nggak mau jadi sendiri aja gitu, coba sendiri. Bu. oh nyoba ya. aja. baik terima kasih Ridwan. kalau dari bu. Daniel? Hmm. Uh, ya bu Ci. Uh, selamat sore perkenalkan nama saya Daniel Ridistra. Uh, hmm. Kalau asalnya saya dari Bogor cuma lagi di Cimahi. Oh. Uh, Kalau misalnya milih IRP, kenapa pengen belajar aja sih? Terus tahunya juga dari Ridwan. Oh, Ridwan mengajak Daniel. <laughs> Baik. Terima kasih Daniel. Kalau dari Vanessa, kenapa nih ambil mata kuliah pilihannya IRP? Teman-teman yang angkatan 18 juga banyak yang ambil. Jadi kayak penasaran ini tertarik dulu. Hai oh, oh. <laughs> Yang semester lalu dan semester sebelumnya memang yang 18 banyak banget memang. Terima kasih, Vanessa. Berikutnya ke Samuel Juan. Silahkan. Samuel, ada alasan khusus ngambil mata kuliah IRP? Hai, Ci. Hai, Samuel. <laughs> Amat. Alasan khusus nggak ada si uh, kemarin sempat tanya ke teman aku, kan yang udah pernah kerja tapi dia dari jurusan ekonomi, kan? Terus kayak tanya soal YRP itu kayak gimana, terus kayak oh ternyata kayak gini, terus kayak tertarik itu, sih. Oh oke, okay. terima kasih Samuel. Baik, teman-teman saya sebetulnya nggak mau banyak-banyak ngomong, saya pengen share ini aja. Ini salah satu alumni yang... Uh, saya senang karena mereka di bidang ERP ya. Saya akan share dari mereka. Mudah-mudahan memantapkan teman-teman uh, untuk mengambil mata kuliah ini ya. Saya izin share. Durasinya sekitar 15 menit ya teman-teman. Oke. Okay. Halo sahabat HoloMess Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube HoloMess Studio.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 Toko emas, pet shop, spa, dan apotek. Kami senang sekali Pak Vishnu dan Ibu Evelyn berkenan hadir menjadi bintang tamu pada hari ini. Halo Pak Vishnu dan Bu Evelyn. Pak Vishnu dan Bu Evelyn silahkan menyapa para sahabat Halomel Studio. Halo sahabat Halomel Studio. Saya Vishnu Valentino. Mungkin kalau kalian sering lihat video saya V. Pokoknya semuanya berawalan dengan V itu adalah Vishnu Valentino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 Ya buat teman-teman mahasiswa, mungkin kalau buat yang namanya ERP, ya contohnya kita, kita itu sekarang ketika dipanggil, itu payment-nya udah base-nya base per, per hour. Gitu. Setiap kali ngobrol per hour, karena kenapa? We know how to uh, make the solution for the company. Jadi kita gimana caranya nge-arrange, oh ini harusnya seperti ini, oh ini harusnya seperti ini, nah orang lebih seperti itu. Jadi ERP itu sebenarnya nggak menarik, uh, tapi punya potensi besar untuk semua pihak dari sisi bisnis, gitu kurang lebih ibu meli. Oh, iya pak. jadi memang potensialnya ada dan ini cukup menjanjikan ya pak ya. nah bu evelyn, <laughs> <kita. laughs> bu evelyn cerita dong bu tentang landmark.com. nah apa nih yang terus terus menerus memotivasi bapak ibu untuk membangun bangsa ini.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 Jadi konsumennya udah gak, gak mau tunggu dan waktu mereka tanya ini dari perusahaan mana gitu. Kita kan bingung gitu ya dari perusahaan mana kita gitu. Akhirnya ya udahlah pokoknya bukan landmark kita gak ganti nama gitu. Padahal dari sisi nama hari itu udah di tinggi. Nah perjalanan landmark dari 2008 sampai 2016 sendiri. Sebetulnya kita memang di ERP atau di corporate. Jadi kita memang bangun uh, sebuah sistem hari itu. Ya masih sistem yang cukup jadul sih. Belum fluid-fluid kayak sekarang lah. Belum, ah, belum terlalu keren gitu. Tapi kalau secara engine ya per tahun itu aja udah keren. Karena.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 mereka sepertinya happy banget, terus mau pakai, dan mereka bahkan seperti kayak berlomba-lomba. Karena kita punya juga satu edukasi namanya Lentron, mereka berlomba-lomba untuk pokoknya saya harus bisa nih pakai program ini. Nah, jadi ya itu awalnya Lentmark 2008, sampai akhirnya kita kenapa menciptakan software berbahasa Indonesia. Gitu. Wow, saya kagum banget sama Pak Visnu dan Bu Evelyn nih.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 Demikianlah Ubran, kita sambil nunggu menu makan siangnya kita hari ini. Semangat untuk Indonesia terus belajar dan berkarya. Nantikan video kita selanjutnya di channel YouTube Halo Studio. Terima kasih. Nah, terima kasih sudah ikut menyimak ya. Nah, itu salah satu alumni kita yang saya senang banget sama mereka. Eh, karena terjun di dunia IRP, dulu zaman kuliah, pernah juga di kelas saya. Dan ya, bangga banget lah ya dengan, dengan mereka. Ada di bidang ERP. Nah, teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah ini, saya berharap banyak terinspirasi lah ya dari mata kuliah ini. Uh, mungkin nanti suatu saat sudah jadi software house atau startup yang juga bergelut di bidang ERP. Langsung kontak saya untuk menginspirasi juga teman-teman adik-adik -teman, uh, kelasnya seperti itu. Jadi, kalau dari Pavisnu dan Bu Eflin, teman-teman dapat apa nih? Handi boleh cerita apa nih poin penting yang didapat di... Halo, uh, kedengeran sih. Ah iya, silakan Handi. Sebelumnya, tadi belum kenalan, kenalin dulu. Saya Handi Dianto, saya Kandengon hmm. eh, NRP1972-2021. Saya Asli Bandung. Eh, video yang tadi saya dapat sih, tadi saya sempat keluar, yang saya dapat yang saya tangkap sih. Eh, semangatnya sih, kita kan eh, masih muda nih, masih bisa explorenya masih jauh gitu jadi kita harus bisa lebih explore dari uh, generasi sebelumnya gitu IT bidang uh, ekonomi yang gitu-gitu sih memang harus kita harus lebih tinggi dari generasi sebelumnya gitu, Betul. gitu, -gitu. Uh, denger IRP dari Fafizal dan Evelyn potensial nyangkutnya masalah uang ya <laughs> jadi um, mereka dibayar dengan per jam gitu ya kayak gitu kalau dari Daniel dapat apa nih Daniel dari Pavisne dan Pak Evelyn. Hmm, kalau dari video yang tadi sih semangatnya, semangatnya sih Cik nggak kayak nggak pernah berhenti gitu. Kalau misalnya uh, dari awal ngebuat sampai sekarang tuh kayak ya masih ada aja gitu semangatnya buat bikin si software softwarenya itu buat apa? Ya buat klien-kliennya pelayan gitu, banget banget sampai ratusan ya kalau Ridwan dapat apa nih Ridwan? Kalau eh, yang saya tadi lihat Ma, bu, jadi kalau dimana ada kemauan kita harus mengejar gitu bu, harus dikejar gitu. Jadi walaupun banyak kalangan harus tetap di inilah. Eh terima kasih Ridwan. Kalau dari Vanessa? Hmm, uh, selama kita masih ada niat, sih, harus uh, apa ya, dan ilmu itu masih bisa dipelajari, sih, harus kita pelajari terus uh, apa ya. Uh, mungkin ERP menurut Pak Wisnu juga menarik, gitu. Tapi uh, saya mungkin tertarik untuk melihat seperti apa gitu. ERP itu uh, mungkin tidak menarik, tapi dibutuhkan betul. Pasti Potenzial. apa yang semua ilmu kan pasti eh, ada itu pasti karena ada kebutuhannya gitu. Entah digunakannya untuk apa kan Tapi semua bisa dipelajari ya pelajarannya. Tidak rugi juga semua. Baik, itu ini kasih Vanessa dari Samuel. Dapat apa nih Sam? Hai Ci. Uh, tadi mungkin aku lihatnya kayak Ya mungkin kan dia kan dari orang biasa gitu terus dia memartirkan pemandangan teknologi kan. Uh, dan juga ERP itu kayaknya itu kayak uh, dalam tanda kutip ya sih kalau kita bisa memanfaatkan itu kayak agak mudah gitulah memudahkan pekerjaannya, nanti untuk satu. So uh, manfaatkanlah teknologi sebaik-baiknya kalau bisa dimanfaatkan dengan baik maka itu akan sangat membantu Baik terima kasih Samuel. Nah jadi teman-teman saya kalau udah share video itu saya nggak akan banyak-banyak cerita apa itu ERP ya. Terima kasih buat Pak Fizno dan Bu Evelyn, sudah pernah ngobrol-ngobrol dengan saya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Jadi, memang kalau menarik enggak, tapi potensial. Dan kalau teman-teman main game, hero nya itu adalah uangnya, gitu ya, finance bagian finance nya. Nah, ini ERP, baik saya ke morning lagi. Teman-teman yang mengambil mata kuliah saya, saya tulis ada agenda pertemuan kita tuh sebenarnya setiap pertemuan ngapain. Nah, setiap pertemuan kita masuk room meeting seperti ini. Berdoa supaya kita semua sehat, sehingga setiap hari Selasa, jam 3-5 kita bisa kumpul seperti ini. Tapi untuk materi, itu memang pakai modul yang di sini. Jadi kalau teman-teman mau baca duluan, mau pelajari duluan, mau kerjakan duluan, itu sangat uh, silahkan banget. gitu ya Sangat disarankan, silahkan dikerjakan dulu, silahkan dibaca dulu. Jadi, uh, kita akan dokumentasi, lalu penyampaian materi, dan diskusi. Seperti itu perkuliahannya. Terus, um, di sini ada konten-konten yang teman-teman bisa kerjakan. Misalkan sebelum masuk kuliah mau membuat quiznya dulu, itu quiznya kecil-kecil sih ya, tugas-tugas kecil. Silahkan dikerjakan ya teman-teman, ini semuanya ada tertera di morning. Kemudian ada assignment juga. Nah, yang jangan lupa lagi di morning kita ini teman-teman mesti isi presensi kehadiran. Ini saya sudah taruh di paling atas supaya teman-teman hari ini isi presensi. Seperti itu. Baik, supaya tidak lupa, silahkan teman-teman presensi. Lalu kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini ya. Kan kita sudah kenalan. Teman-teman juga sudah kenalan dan sudah di... Share juga, apa sih IRP dari ahlinya? gitu ya. Boleh minta bantuan menyalakan kamera, teman-teman? Kita akan dokumentasikan pertemuan kita hari ini ya. Lihat kamera semua ya. Senyum. 321 Saya lanjut lagi ya, teman-teman. Di morning ada materi. Nah, ini isinya. Dilihat juga lah, teman-teman. Mata kuliah kita bobotnya, KAT-nya 50%. UTS nya 25%, UTS nya 25%. Yang UTS soalnya mungkin saya yang akan buat ya. Soal untuk UTS nya. Tapi yang USnya nya teman-teman akan ikuti ujian sertifikasi. Kita tuh mata kuliah IRP pakai modul SAP 01. Jadi kita menggunakan aplikasi SAP. Seperti itu. Jadi nggak enggak hanya kelas teori aja tapi kita ada prakteknya. Nah prakteknya itu menggunakan SAP. Salah satu solusi IRP yang terbesar itu SAP. Tapi kalau lihat teman kita tadi rekan alumni kita, mereka buat aplikasi ERP. Jadi tidak menutup kemungkinan mata kuliah ini lebih ke menginspirasi teman-teman memahami proses bisnisnya dan supaya tidak teori doang, ada prakteknya seperti itu. Ada main game juga ya teman-teman di mata kuliah ini. Kita pakai Monsoon Simulation untuk supaya teman-teman merasakan langsung gitu ya kalau kita di perusahaan tuh realnya seperti apa prosesnya. Nah itu ada gamenya. Jadi nanti pada saat UAS, teman-teman ujiannya diharapkan nilainya itu lebih besar minimal 70. Jadi kalau nanti sampai ujiannya nilainya 69,99, nah itu bisa jadi teman-teman nggak dapat sertifikatnya. Tapi kalau 70, 71 ke atas, itu akan dapat sertifikat partisipan modul SAP 01. Nanti ada tugas, kemudian ada keaktifan di kelas, nah itu masuknya ke KAT. Ini tentang bobot ya teman-teman. Nah, Karena ujiannya sertifikasi, tadi di morning ada lokasi untuk mengumpulkan KTM. Silakan teman-teman mengumpulkan filenya diberi nama nrp underscore nama lengkap. Seperti itu. Lokasinya di sini ya teman-teman. Nanti silakan dikumpulkan. Nah ini lokasi untuk upload KTM. Kemudian ini ERP. Saya tidak mau panjang lebar ya jadi terkait dengan fungsi-fungsi di dalam perusahaan biasanya ada penjualan, ada pengadaan barang, produksi, pergudangan, accounting, payroll, sumber daya manusia. Nah, inilah yang dikelola oleh aplikasi ERP. Nah, kita pakainya aplikasi SAP. Jadi solusi ERP untuk perusahaan skalanya sudah skala yang besar itu kita pakai SAP, kalau nggak suka SAP karena mungkin teman-teman dengar juga ya, SAP harganya mahal seperti itu bisa pakai dari vendor yang lain. Seperti kalau kita database, ya kita pakainya Oracle. Nah, Oracle juga punya produk untuk ERP atau dari Microsoft juga dia punya, atau mau yang open source juga teman-teman bisa search. Nanti kita adakan tugas besar untuk mencari aplikasi open source gitu ya, untuk ERP ada ODO dan sebagainya. Nah kalau yang di mataku ya ini sih kita hanya menggunakan aplikasi dari SAP. Maranata kerjasamanya dengan Edugate untuk SAP. Seperti itu teman-teman. Kemudian, nah ini mulai memperkenalkan SAP. Jadi saya ke belakang untuk pembahasannya kita hanya bahas yang SAP-nya ya teman-teman karena kita aplikasinya pakai SAP. Gitu. SAP singkatan dari System Application and Product in Data Processing. Ini dibuat oleh 5 mantan pegawai IBM, seperti itu. Nah, kalau teman-teman cek di modulnya di unit 1, itu, ada sejarahnya, teman-teman. Sehingga, teman-teman tahu, oh, dari perkembangan awal aplikasi ini sampai sekarang lengkap banget dan harganya mahal, seperti itu ya. Jadi, kalau teman-teman boleh, saya kasih ilustrasi, Anda belajar mobil sama dengan orang lain, tapi mobilnya itu Ferrari, gitu ya. Kalau SAP, seperti itu. Jadi ini memang aplikasi yang besar. Kemudian untuk modul-modulnya nanti kita akan lihat dari daftar isi di modul teman-teman ya, bareng. Dan secara sederhana sih proses bisnisnya seperti ini. Jadi itu yang akan kita pelajari selama satu semester. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Ini modulnya ya teman-teman boleh dicek. Saya sudah uploadkan modul kita SFP-01 Fundamental. Ini modul untuk modul pertama untuk ambil modul spesifik. Jadi kalau teman-teman SI kan ada modul spesifiknya, nah kita nggak ada sih. Di Fundamental kita dapat unit satu. Hari ini kita lihat introduction. Minggu depan. Kita masuk unit 2, navigation, mulai pakai aplikasi SAP-nya. Nanti saya akan share login teman-teman, aksesnya seperti apa. Itu di unit 2. Lalu di unit 3, kita belajar sistem wide konsep Ini lebih ke istilah-istilah yang digunakan oleh SAP. Kemudian berikutnya ada unit 4, ini logistik. Ada tiga modul, modul procurement. Sales order management sama production. Sampai sales order management, ini kita sampai bahan UTS sih teman-teman. Setelah itu, kita akan lanjutkan setelah UTS itu production, kemudian finance. Finance itu dua modul, financial accounting sama management accounting. Kemudian unit 6, kita bahas human capital management. Ini modul sumber daya manusia. Dan yang terakhir, unit 7, ini adalah my sub technology. Jadi teknologi yang dipakai oleh SAP. Jadi ini tujuh modul yang akan kita pelajari selama satu semester di mata kuliah IRP menggunakan aplikasi SAP. Seperti itu teman-teman modulnya. Kalau di unit satu, nah ini ya, sejarah SAP. Jadi dia eh, dibangun itu di tahun 72 oleh lima mantan pegawai IBM, teman-teman. Lalu... Singkatan pertama SIP itu System Analysis and Program Development. Lalu dia berkembang, ya dikembangkan terus sampai yang terakhir di tahun 76, SAP itu singkatannya System Application and Product in Data Processing. Nah selain ngomongin singkatannya juga ada pengembangannya ya. Apa yang ditambahkan di sini teman-teman bisa cek. Jadi kalau nanti ujian sertifikasi itu kan ada menggunakan website, teman-teman ditanya SAP stand for. Nah Singkatannya itu yang System Application and Product in Data Processing. Pilihan ganda nanti teman-teman kalau UAS. Silahkan boleh disimak ya untuk unit satunya. Ini sejarahnya ada di modul. Nah kita belajar menggunakan aplikasi ini untuk perkuliahan kita selama satu semester sih teman-teman. Di kita nggak cuma teori, tetapi kita ada prakteknya. Kalau teman-teman lihat di modulnya. Ada pembahasannya. Kemudian, di akhir itu ada exercise, ini cara penggunaan modulnya ya. Di bagian seperti nanti minggu depan kita bahas navigation. Di setelah bagian teori ini ada exercise-nya, exercise-nya ini praktek ke aplikasi SAP. Nah, seperti ini ya, ada exercise-nya. Nah, tenang aja, exercise-nya ini ada solution teman-teman. Jadi, kita bisa ikutin langkah-langkahnya supaya kita paham penggunaan aplikasi SAP seperti itu. Pokoknya, begitu nggak suka bikin, ya, teman-teman. Aplikasi ERP, bikin tidak eh, sangat menjanjikan lah kalau teman-teman membuatnya gitu ya. Misalkan tertarik, selama kita mengerti proses bisnisnya. Nah, yang kita pelajari di mata kuliah ini tuh sebetulnya lebih ke proses bisnis dari aplikasi ERP-nya sih seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Oh iya, satu lagi yang perlu teman-teman tahu tentang game yang kita pakai. Namanya Monsoon Sim. Kebetulan saya salah satu fasilitator juga nih. Nah, ini saya play aja ya, cuman 4 menit tentang monsunsim SIM supaya kita kenal. Enterprise business process is complicated. A typical business process involves many business departments. Learning a business concept, say accounting, can be very difficult and downright boring if you do not appreciate the application of accounting in real life. This is especially true if you are not aware of how accounting is related to other departments. What if we gave you a scenario, a simulated platform, where you can manage your own company? And what if you can experience how accounting can help you manage your own company's cash flow, income, and profitability? Now learning becomes interesting, isn't it? This is why we have developed the award-winning MonsoonSIM Business Process Experiential and Simulation Learning Platform. First, we identify all the different business departments involved in a typical enterprise business, such as finance department, procurement department, and so on. Then we develop numerous simple business concepts associated with each of these departments. We call these micro-concepts. Wish to get a sense of what these concepts are? Okay, let's have a peek. Now that we've built these concepts, we then allow our learners to learn business process horizontally from one end to the other in the form of an immersive, fun, exciting business game. As learners become familiar with the basic business concepts, the teacher whom we call a certified facilitator can create a more complex business environment which involves more micro-concepts. Again, the learners learn processes that involve multiple departments across different business units horizontally. And when the learners are ready and eager to learn more, the certified facilitator can open up more and more concepts. Indeed, within a few hours, learners will learn concepts that would never have been learnt in the entire semester or working months. Taking it further, facilitators can configure business scenarios that put emphasis on different areas. For example, a retail business that relies solely on e-commerce, or a service business with high employee turnover. Learning with Monsoon Sim can take place in a matter of hours for conceptual understanding, or up to a few weeks for real in-depth understanding and analysis. So far, we have shown the design principles of MonsoonSIM. Now let's look at other features provided by Monsoon Sim. The facilitators can set up teams and players, timing, tempo, robots, scoring criteria, live observations, feedbacks, quizzes, and self-assessments. The facilitators can choose to configure the customers, the suppliers, the products, the services, the warehouse, the retail stores, the logistics, the employees, the machines, the currency, the banks, the interest rates, credit terms, loan terms, approval processes, active departments and the e-commerce characteristics. The facilitators can also have access to supporting tools such as resources, report generators, course wizards, micro concept teaching and data export for analytic studies. In summary, MonsoonSim is a platform where certified facilitators can configure various business environments, And let learners learn through self-discovery, learn from each other, and learn from their own experiences. Learning begins with a simple environment that gets more and more complex as business complexity increases and cross-departmental transactions multiply. So there you have it, the Monsoon Sim Business Process Experiential and Simulation Learning Platform. After all, why study like this when the real world is like this? Monsoon Sim. Easier to teach, more to teach. Easier to learn, more to learn. Jadi ada konsep-konsep yang lewat game dipelajarinya. Dan teman-teman bisa dapat lebih banyak uh, dari game tersebut. Menariklah teman-teman ya. Mudah-mudahan ngebantu teman-teman belajar ini. Oh, seperti itu tuh konsepnya. Oh, ternyata strateginya kayak gitu. Nah Kita benar-benar ngejalanin kayak di perusahaan beneran sih kalau si Monsun Dia ya, memang bagus banget konsepnya. Gitu sih teman-teman cerita saya tentang mata kuliah kita yang akan kita pelajari selama satu semester ini.